bayu nih penerus windah lo ban kok oh, gitu jaya jaya jaya gitu oh meta turet nih astaga kiki musuhnya <laughs> <laughs> cucu terniat kampret kampret metapus turet, nih asli ya kita balikin push juga tapi sih ngadu selena masalah nih gak bisa gak bisa meta tuh dipakai lagi harus dari awal kok gitu orang yang ada retrik hmm. Cing, par mingin nih? Kamain Deva aja dong dari. Anda, anda harus. Kita harus dia. bertahan. Kau yuk lima bertahan. <tuk> di mana XP-nya? Kebab yang disitu misalnya di merah. Di merah juga XP-nya kan cepat dateng dong. Kan? Semuanya nih, di Releng benci ada. Direng masalahnya cing. Sekarang udah nih seru seraksi. Engkau releng berapa? Terlalu ide. Mati mati sekarang dia. Eh eh, eh udah nge-GB nih. Oh, nih kok kemerahnya kalau gitu diambil ambil merahnya, Ki. Enggak bisa aku langsung langsung ke merah, orang dia ke semua, Iya, tunggu dulu. Oh gitu cara mainnya. Mati. Anjing lama leo farming cu. Ini anti Aduh. Ki sampai ki. Ya udah. Sapek. Hmm. Hah? Eh. Ya udah. Uhu. Jalan-jalan cepat kau ngambil sapek da, da enggak dapat ya sapekinya. Enggak dapat, enggak dapat, enggak dapat. Oh, aku udah sampai sekarat sekali tuh aku sampai mati nih maju-maju iya, maju, dan maju tariffal <laughs> lagi dia tuh dia dia fokus ke mid kok tuh uh, fokus ke mid ya biar cepet dia yang penting kena aja skillnya bisa dan terabas yuk yuk yuk yuk ayo si sih, nah, enggak nah, nah, enggak enggak usah enggak usah enggak usah aja turutnya ih, maniak Frito anjing nih, ini macam-macam macem-macem tuh, sok-sokan ide otak dipakai soh, otak dipakai wow. oh, dunggu kan, kayak rezeki otaknya udah dipakai main tuh <laughs> ampun Bisa. sun sun ampun, sun. ampun bawah sun. bukan aku sun. bawah atas cep pokoknya Ngide tolong yuk, dapat yuk, pukul pananya yo <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> uh, uh, uh. Aduh, kena aduh, aduh, Enggak Sun Sun enggur, sun, enggur. Bercanda, enggur. Aku, sun. sun bercanda, aduh, aduh, aduh, aduh, Sun bercanda, sun. <laughs> men, men, bogol, yuk, yuk, bogol, yuk, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Sing aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, takain bisa susah dia mau mid nih aku dia dia mau ngepus oh, nge aku orang orang aku harus gini, Ulti, Pertama, gini. Nantes, dari brawl ini dia, <Gülüyor> dia dari brawl deh bawah bawah bawah, bawah di geng Ini dan D ini D, aduh lompat dia kok ikut nge juga nih. Iya, aduh, thank you all. Panik okay. gak? Panik gak? Panik gak masak enggak? Aduh gak kesitu deh Wuuu Tauan yu oh, I want you. oh, oh, oh. Dua aja dua Sini satu, dua ribu kau. puluh <laughs> bikin-bikin bikin dua puluh satu, dia. ribu dua puluh satu, dua ribu dua puluh satu, dua ribu dua puluh satu, dua ribu dua dua dua Mental dia ada sun, ada sun, ada sun. Dia mau commit lagi nih, aku Ada sun, ada sun, ada sun, ya sun, ada sun, ada sun, ada sun, nih sun, langsung sun, ada sun, ada Enggak nih, mau kan? Barbar. Yeah ternyata sakit ya macul itu, cerah dia cewek. Tahu apa maksudnya dia pakai kayak gituan? <tum> <tum> Dari... <tum> kurang Selena, dia tuh benernya tuh. Orang enggak. Selena satu trepun trepeten hmm. sama katang gue kateter kateter Selena sama Paramis dan nunggu misalnya di mana? baru bisa. Tapi nggak gitu juga secara nyamet terus.